Sebaliknya, waspadai jika USD yen bergerak bearish dan bertahan di bawah area 118.000 karena ada potensi USD yen berbalik bergerak bearish ke sekitar area 117.665. Sekian analisa forex untuk tanggal 15 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983.